Segala yang terjadi di hidup kita itu questionable, bisa dipertanyakan, apakah ini kehendak Tuhan? Tapi kalau Yesus yang duduk di kursi itu, bukan hanya ada di hatimu, tapi persis ada di tengah, di singgah sana, duduk di tata, segala sesuatu yang lain harus tunduk padanya. Termasuk dirimu. Manusia itu paling hebat menaruh dirinya sendiri di hati. Siapa yang ada di hati kita? Ya kita. No one I love more than me. I love me. Itulah manusia. Gak ada orang yang aku lebih cinta dari diriku sendiri. Kalau perlu istri saya ceraikan atau suami saya ceraikan. Kalau dia berani-berani sama saya. Siapa yang paling penting di hidupmu? Siapalah? Siapakah vip nya nih me? me? Me? Aku? Aku? Aku? Nah itu bahaya. Orang yang begini gak akan ngalami rencana Allah. Malah-malah bisa jatuh ke rencana setan. Gak akan ngalami rencana terindah. Bukan rencana Tuhan.